WhatsApp guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada, ya bosku. Kembali lagi bersama Slot Gacor IDN di sini, bosku. Jangan lupa di like, like, comment, dan subscribe dulu, ya bosku. Komen apapun sebanyak-banyaknya di kolom komentar, bosku. Oke, okay, brother and sister, semuanya kembali lagi juga kita bermain dengan. Permainan yang sangat dahsyat ini ya bosku Di buah-buahan segar dan permen-permen manis Apalagi kalau bukan sweet bonanza Alright mantap sekali anggurnya pecah bosku Kenapa ini malah ngolek Gue <guluh> pikir mau dapet free spin ya Udah tiga ngumpul di situ Bener-bener ini internet kok kacau sekali ya bosku ya tambuh lagi di internetnya nih, mulai lemot lemot lagi nih padahal udah gua bayar, aduh, aduh, dasar, indihom, gembel, gembel oke okay lah, nggak apa-apa, yang penting kita masih tetap bisa mencari cuan ya bosku bagi kalian yang mau tahu info pola-pola gacor jam jam gacor serta RTP dan trik-trik tergacor terbaru setiap harinya mantap sekali jos marco joss Iyoi iyo, langsung dapat bosku Yang mau tahu tentang yang tadi gue bilang itu ya bosku Langsung aja ke kolom komentar Atau ke tentang channel gua taruh linknya Untuk bergabung di grup WA gue ya bosku Di grup WA itu kita berbagi Kita sharing-sharing bersama Silahkan tanya aja bosku Mau pemula mau sudah sudah pro ya Mau kalian udah jago juga Mantap sekali bomnya Duh smako cus gila wuhuu 36 bosku nice banget 38 Jos mal gojo sensasionalnya auto sensasional bosku mantap sekali jangan di skip dulu ya bosku ya sensasional pertama jangan di skip dulu ini adalah kunci ya bagi gua sih ini kuncinya di sini ya bosku oke okay, mantap sekali bosku alright baby dan lu juga gue rekomendasikan ya di website yang sangat favorit gue ini ya dari Gue demen banget pokoknya nyelot di sini pokoknya jago benar-benar gacor lumayan jago ini website ini bisa bisa valid gitu RTP-nya ya, Bosku. Ya benar-benar valid tuh RTP-nya. Enggak cepat berubahnya, enggak cepat banget enggak kayak yang lain-lain ya. Perubahan RTP-nya di sini tuh mantep banget, jos Marco, jos top Marco, top bosku. Langsung aja cici ke tentang channel ya bosku, biar lu tahu juga linknya ada gua taruh di tentang channel bosku. Langsung aja, anjir ya, emang internet ini. Yaudah lah kita, ini dulu aja ya. Kita santai-santai dulu, kita santai-santai dulu, dinikmatin aja dulu kontennya bosku ya, Sambil ngerokok sambil kita nyeduh kopi dulu ya bosku. Oke, ciki, dokter, konten, bosku. all nice banget bosku dapet mega kita ya bosku ya uh, lumayan banget udah dapet 300 lebih kita bosku dalam berapa kali spin doang ya langsung dapet 365.000 dari 10 kali free spin doang bosku mantap sekarang joss marco joss top marco atau bosku uh, mantap pokoknya memang gizi sih ya bosku kalau kita nggak dapat nggak dapat tambahan free spin cuma dapat 10 kali free spin doang itu mant itu apa CP nya malah mantap ya bosku ketimbang kita dapat tambahan jadi 15 kali kali spin biasanya itu rungkat itu bawang bosku oke mantap sekali bosku yo pisangnya dilanjut oke mantap sekali Oke okay, nice sekali, ayo liriknya lagi dong, gratisan lagi kita diberikan gratisan lagi dong, ayo dong, kasih omu yang mantep-mantep ini ya buah-buahan manis, nice, oke, okay. alright baby, buat kalian yang suka naik Jeus ya, kalau misalnya kalian, rungkat di Jeus silahkan, kalau mau rungkat ya, kalau kalian Uh, saldonya udah tinggal 15 ribu 15 ribu silahkan langsung cabut ke sweet bonanza untuk supaya kalian bisa ini ya bosku naik dulu saldonya di sweet bonanza itu di luar pecah terus asli lebih sering pecahnya dibandingkan dibandingkan game lain makanya gua suka banget main di sweet bonanza ini ya bosku langsung aja cek icrut ke tentang channel sana gua taro link untuk bermain sweet bonanza ini ya bosku di tentang channel gua lu buka di sana ya di sana ada kolam pemancingan cuan, ya Di sana kolam pemancingan cuan, kolam cuan. Kita buat akun gacornya, Bosku ya. Akun tergacor di seluruh Pragmatic Play ini mantap sekali. Joss Marco, joss Top Marco, top ini pokoknya, Bosku ya. Langsung aja cekidot ke tentang channel gua, Bosku. Mantap sekali nih Waduh, waduh, waduh, wow. Kita pakai di batch 1.500 aja ya. Belum kita takein belum kita turunin ini, Bosku. Hmm, mantap sekali. Jus cuman ke, memang kelemahannya dia dia nggak ada petir kayak jus di luar ya, di luar kita nggak dapat petir tapi pecahnya mantap banget, pecah terus mendingan, pecah terus apa mendingan dapat petir tapi pecahnya jarang, itu terserah kalian ya bosku. はい<音声><音声> Oke mantap sekali bomnya banyak sekali bosku udah pecahnya tuh, 2560 lima ratus enam dikasih bomnya dua kali bosku gila yo auto sensasional lah dua ratus kita dapat bosku gila just marco just top marco top bosku alright nice banget sumpah nice banget pokoknya hebring banget gua nggak nyangka ya bosku gua target cuma dapat tiga ribu aja gua langsung wede bosku ya. Gua dapet yang ternyata lebih bosku, lebih banget ini di luar dari ekspektasi gue ya. Gua pikir ini tuh dia ya gacor-gacor biasa kayak hari-hari biasa ya bosku ya. Oke sebelumnya gua juga lupa ya, gua disclaimer dulu ya buat kalian ya. Jangan jadikan apa, game ini sebagai apa pekerjaan tetap ya Jadikan game ini hanya untuk hiburan bosku ya. Kayak gue lah, gue tetap kerja tapi gue main ini sambil gue, uh, dapet spin ya Semoga gak guntus lah abis ini ya. Pokoknya kalau kita selesai lagu pekerjaan kita, baru kita main ini Langsung kita auto-deco aja ya bosku ya. Thank you banget buat kalian yang selalu dukung gue, selalu nonton video-video gue ya Silakan bosku yang belum pernah nonton video gue, dicek yang video gue sebelum-sebelumnya bosku ya yang belum nonton video gue sebelum sebelumnya di aja bosku setiap harinya gua jp berapa nih ya. supaya kalian tahu ya website gua ini bener-bener gacor ya web yang gua mainin ini bener-bener gacor. just marco, just top marco, top bosku oke okay, alright baby Gua rasa cukup sampai segini aja ya bosku ya kita video aja jangan sampai udah dapet 500 ribu gitu bosku dalam free spin 15 kali ya bosku Oke, langsung aja gua WD, gua cabut. Jangan sampai diambil lagi ya, Bosku. Thank you buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, Bosku. See you guys semuanya. Bye-bye.